Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya sk official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset lagi yang OLD guys. Oke, jadi di sini itu presetnya bakal keren-keren banget disaranin untuk kalian itu tonton sampai habis guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke preset yang pertama. Oke okay, selanjutnya ke visite yang kedua Kepisite yang ketiga Oke ya? Oke guys, lanjut ke preset okay, yang keempat. Oke guys, lanjut ke preset yang kelima. Bagaimana? Lanjut. Oke okay guys, selanjut ke preset yang keenam. Oke guys, selanjut ke preset yang ke Oke okay, Guys lanjut ke episodeset yang ke-8 Oke guys, selanjutnya ke preset yang lagi ke 9 Oke okay, guys, selanjutnya ke preset yang ke 10 Oke, okay, guys. Lanjut ke episode yang ke-11. <SILENCIO> Oke, okay, lanjut lagi ke preset yang ke-12. Silap, lanjut oke lanjut ke presiden yang ke 13 oke guys lanjut ke presiden yang ke 14 di <groan inferiorappelle> Oke, lanjut ke episode yang kelima <San> belas. Oke, guys, lanjut ke episode yang ke-16. terakhir ke tujuh belas jangan di skip jangan di skip pokoknya jangan di skip teman mau lewat pipipipip pip, pip, pip, calon mantu kalau mau lewat lewat aja gak usah alay anjing oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa kalian dukung channel ini biar makin berkembang, dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Oke, mungkin segitu aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.